Back tweet me guys. Hari ini kita mau nonton konser sama DM sama Hamdi. Yuk, kita mau nonton ini ya guys. Kapan <murra> sekarang, sekarang. Sekarang, Kamu jadwalkanmu? Tertidur. Kita duduk dulu guys. Soalnya si DM belum beli tiket. Ayo apa belum beli tiket dulu? BBO. Eh ada Kalo nggak beli sih lu transferin lu ke dia. Iya. Eh kalau nggak gua? Iya. Gua aja gua cek ya Allah, ada karna-karna ini harusnya kalau dari mana, gue berapa menit ya awas ah keren Bi, tapi coba lu muncul di tengah-tengah dah baby, guys, berapa aja lu, Bi? drifting-nya Senayan iya ayo Senayan Senen ayo Senen ayo ayo ayo banget tiar bolongan dulu, India. Kita mau teraweh. Oh iya, kita mau teraweh dulu. Kami teraweh. Gak apa sih, kalau teraweh pak? Gak apa, gak apa. Gue teraweh dua kali di pesantren waktu itu. Assalamualaikum. Wah, gimana em? Ini tiketnya dia lambat nih. Ah. Marah. BBO, tolong diperbaikin dong ya. Iya. Gimana sih BBO? temen gue jadi gak bisa masuk Halo, nih ini hacker temen gue nih amin oh, boleh, oh, itu open gue oh ah hahahha <laughs> gitu apa ngomongnya asafu lazim nah, nah, nanti banget. bokap lo lihat vlog gue gimana ini bos ya? gak tau aku gimana Allah Masa sama aja kiku. biar dia pak, MC, yang disini, yang gitu apa? wotah, wotah <laughs> anjing di pondok, ngapain? Apa lampu, Gini-gini, gini ngapain? Dia tanya lagi, ya? gitu-gitu juga. Temen kita, em ya? ya, emang iya. Saya melakukan temen gua cuman cash ya? Iya, iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Kayak iya support di awal kan kayak Eh iya gue pengen beli juga gini gini gini Tapi <tuk> e, kayak waktu itu kayak Gua ajarin gua lo <tuk> Iya anjir ya Udah diajari Tapi dia beli gak? Gak engga anjir Itu dia sarkas Iya sarkas hitungannya Iki kun kayak pertanyaan ya iya Gua tuh kayak orang sarkas, ini sini Kayak kita pernah peranain aja Apa tuh pedang-pedangan biar dia Apa sih? Eh <tuk> Dia beli ya? Dia beli ya? <tuk> dua <laughs> ya kan dua ya kan aikido ah. tapi gue Aikido kido gua gue beli karena gue aikido ah, dia beli ya. gue aikido tapi berapa sih dua ratus ribu ya iya gue dua ribu yang lain dua ratus lima puluh gue aikido gue sabuk coklat gue sabuk gua apa kita eh lu apa ini dia bagus gue kuning eh, gue hijau gue hijau gue awal gue gue ngikutin apa baru awal putih ah kagak dong eh ikuti ya iya. yeah. tapi dia punya orang, orang hijau yeah, yeah, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> iya <Guselin. laughs> iya ya pasangannya dipegang ya yang gak punya doi bisa nyari di dalam di beli dari selama aja dan selesai eh patok dan biaku masih berguna